Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu alla ilaha illallah. Ashadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh amma ba'du Jumpa kembali dengan aqidah Channel pada kesempatan kali ini Masih dengan video-video reaction untuk menghadang Para penghujat dan para penista agama Semoga ikhvan vila semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan terima kasih atas dukungannya terhadap Channel-channel Muslim, mari kita bersama-sama membentengi umat dari narasi-narasi para misionaris dan para penghujat ini untuk menggiring opini publik, menghancurkan pemikiran-pemikiran positif, dan sengaja memecah belah kerukunan antar umat beragama. Dimana untuk video kali ini, kita angkat dari Saifuddin Ibrahim yang untuk ini memfitnah ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan bantah dengan sedikit apa yang dikatakan uh, para debater-debater Kristen itu sendiri Untuk kita sampaikan kepada si Udin ini Yang menginginkan umat Islam itu harus mempercayai bahwa Tuhan itu bisa nampak dan bisa dilihat Oke kita langsung ke satu video untuk kita Komentari dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang diagamakan, iman kepada Tuhan yang jelas dan nyata itu didongengkan menjadi cerita bualan. Ya, belum lagi kalau saya ngomong bahwa tidak ada nabi dari gurun dari ngarab itu tidak ada nabi. Nah, di sini dia sama dengan mengatakan tidak ada nabi dari Arab. Nah, kalau mau buka-buka saja kalau kamu tahu dan bahwa yang kita ketahui nabi dari Arab itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nah, ini <tuh> kata diagamakan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Kristen itu pengakuan bahwa Kristen bukanlah agama. Ini sepertinya dibuka oleh si Udin sendiri. Yang sering kita dengar dari debat-debat Kristen bahwa si Kristen ini bukanlah satu agama. Dan dia menginginkan itu uh, ajaran yang dibawa oleh oleh para rasul dan utusan ini itu apa ya? Uh, menurut si Udin ini harus Nampak Tuhannya Harus kelihatan Nah padahal ya Di dalam Bible banyak dijelaskan Kalau Tuhan Sang Maha Pencipta ini Tidak bisa disamakan dengan makhluk Ya, Ini sangat jelas nih uh, Di Yeremia 16 Dapatkah manusia membuat Allah Bagi dirinya sendiri Yang demikian bukan Allah. Jadi si Udin ini sepertinya kurang memahami people-nya sendiri bahwa sebenarnya Tuhan Sang Maha Pencipta ini bukan seperti makhluk. Tapi dia selalu bernarasi supaya orang ini percaya dengan Tuhan yang diyakini si Udin. Ya silahkan saja kalau itu keyakinanmu. Tapi yang herannya dia selalu membahas Islam. Nah, Padahal konteksnya berbeda Dan saya sudah bikin Youtube selama ini Tidak ada nabi dari Arab Semua nabi dari Bani Israel Mazmur 147 Jadi kalau si Udin ini ya Mau mengatakan Sudah bikin Youtube Tidak ada Uh, Nabi dari Arab eh, Silahkan saja Itu penjelasan kamu di dalam Bible Berbeda di dalam Al-Quran Saya nggak akan menyebutkan Ayat di dalam Al-Quran Yang jelas ya <tuh> uh, Kalau kamu yakini Kristen silahkan saja Tapi kamu jangan lari-lari ke Islam Kalau lari kamu ke Islam Berarti kamu berhadapan dengan umat Muslim uh, Kalau kamu mengorek-ngorek Al-Quran Saya akan membukakan akal pikiran kamu Kalau Kristen-Kristen nanti mendengarkan Silahkan ya Buka Yesaya 40 Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan akan aku seperti dia. Firman yang maha kudus. Nah dia nggak mau disamakan. Tidak mau juga disamakan di situ. Jadi saya akan membantah dengan saya bacakan ayat-ayat kamu. Saya nggak akan monolog Cuman saya membaca nggak akan menafsirkan. Silakan telah ah sendiri ayat-ayat di dalam biblemu. Ayat sembilan belas dan 20 puluh. Allah hanya mempercayakan Firman nya kepada Yakub ketetapan ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Isluia. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa ada nubuatan tentang bang mamat di dalam Al-Quran. bohong besar. Kini saja kalau kamu mengatakan itu bohong besar, kamu pulang ke Indonesia buktikan. Kalau mengatakan kamu itu membawa kebenaran. Dan apa yang kamu katakan itu benar. Silahkan saja pulang ke Indonesia kita berdiskusi. Buktikan tidak usah keluar-keluar di Youtube. Percuma. Karena apa? Semua apa yang kamu katakan tetap kami hadang. Supaya kami bisa mengedukasi juga kepada ikhwan Villa semuanya yang ada di Indonesia. Dan bahkan masyarakat Indonesia kita berikan sebuah pengetahuan bahwa apa yang kamu ucapkan ini... Dengan pengertian dan makna yang berbeda, kalau kamu mengambil ayat-ayat suci Al-Quran, itu din ditunjukkan kepada saya. Kalau kata-kata saya ini salah, pengajaran saya tentang firman Tuhan itu salah. Siapakah yang berani menunjukkan saya salah? Sekarang gini ya, Denny. <tuh> mau salah mau benar. Kalau kamu menyampaikan imanmu kepada jemaatmu, itu silahkan. Enggak ada yang menyalahkan. Mau benar mau salah, tapi saat kamu melakukan pelayanan kepada jemaatmu, tapi kamu menyentuh-nyentuh Islam, itu ranahnya sudah berbeda. Nah, sekarang begini ya, <tuh> kamu menggiring opini supaya orang ini percaya akan kepada... Tuhanmu, oke okay, kalau jemaatmu Untuk mempertebal iman jemaatmu Tapi saat kamu menggiring opini Kepada masyarakat luas Umat muslim supaya Terbawa oleh narasimu dan Kamu ingin Para uh, Ikhwan vilah semuanya ini ya Saudara-saudara muslim ini untuk Mengikuti apa yang kamu katakan Terus menjadi seorang murtadin ini yang harus kita hadang Kita edukasi kepada Saudara-saudara uh, kita muslim Yang masih awam Supaya tidak terbuat dengan apa yang kamu sampaikan Karena apa? Penyampaian kamu ini dengan makna yang berbeda Dengan narasi kebencian menggiring opini bahwa Kamu memaksakan kehendak. Kalau yang kamu sampaikan benar Padahal artinya sangat berbeda dengan aslinya Itu Din Paling Kesurupan, wah, itu dasar mutlak, kurang ajar, pendeta gadungan seperti Habib Keribu Si Ade Armando itu orang yang sangat berbahaya karena berpotensi gaduh. Lo yang bikin gaduh, Ade. Kalau dalam konteks satu kerukunan uh, kerangka kerukunan antara umat beragama ya, kamu yang memang selalu bikin gaduh. Kamu menarasikan bahwa Indonesia ini tidak adil, tidak damai dan lain-lain. Dan kamu menginginkan orang akan uh, selalu harus percaya dengan apa yang kami imani. Kamu korek-korek Al-Qur'an padahal di dalam Al-Qur'an sudah jelas itu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang Kejadian sebelumnya yang sedang terjadi dan yang akan terjadi Nah, kamu tidak pernah menjelaskan di dalam Bible yang pernah terjadi Yang sedang terjadi dan yang akan terjadi Apakah sesuai dengan fakta? Nah, Alquran bisa menjelaskan Pada zamannya nanti akan terjadi sebuah kemaksiatan Seperti itu Alquran menj uh, menjelaskan sebelumnya, sebelum terjadi Apakah Bible menjelaskan? Gak ada Nah, di sini Nah banyak sekali, ya. Uh, uh, harusnya kamu yang harus kamu jelaskan di dalam Bible untuk jemaatmu. Nah, tetapi kamu selalu menjelaskan Al-Quran dengan arti dan tafsir yang berbeda. Nah, ini, apakah kamu bisa dikatakan seorang pendeta? Ya, wajar orang mengatakan kamu pendeta gadungan karena yang kamu sampaikan bukan Bible, tapi Al-Quran, tapi dengan penjelasan yang berbeda sekarang sedikit ya saya kutip untuk Iqvan Villa semuanya dan untuk Kristen Kristen kalau uh, yang suka yang suka menggiring opini bahwa apa yang kamu uh, bawa ini sebuah kebenaran apakah benar silahkan telah sendiri di dalam Yesaya 46 ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purba bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku Berarti tidak ada Yang seperti Allah itu tidak ada Yang kamu katakan itu menjadi manusia Firman telah menjadi manusia Setelah A sendiri Nah Allah bukanlah manusia Di dalam bilangan 23 Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Nah disitu jelas Ayatnya silahkan, silahkan. telah sendiri Jadi kalau kamu korek korek Al-Quran Jelas disitu Nah Sang maha pencipta itu tidak bisa disamakan dengan makhluk Kalau kamu dikatakan penyembah manusia Nanti marah pula Ikan Ini ini gak menista Tapi saya gak akan lari ke sana Silahkan tafsir sendiri Kalau ada ayat-ayat seperti itu silakan koreksi yang berwarna merah perkataan Yesus Apakah sama Dengan pengajaran Kristen Lu yang gak nyambung Gara-gara saya usul 300 itu Isi ya benarnya bukan 300 semuanya harus ditinggalkan buang itu ajaran jengkang jengking kayak begitu nggak ada yang begitu nggak ada jadi kamu menginginkan bukan lebih uh, bukan tiga saja lebih dari 300 maksud kamu apa <tuh> ya inilah Islam ya biarpun kamu seperti itu kami tidak akan mengatakan uh, bagaimana dengan Bible kalau dihapus tidak itu imanmu silahkan saja silakan saja. Tetapi ya, kamu dibiarkan tanpa ada balasan bahwa silakan menghapus ini. Kita ajukan tidak. Tetapi saat kamu mengatakan 300 ayat diusulkan untuk dihapus bahkan kalau perlu semuanya. Ini kamu sengaja membuat gaduh umat muslim supaya bereaksi terhadap kamu. Nah, alhamdulillah umat muslim tidak terpancing dengan apa yang kamu katakan. Nah, ini Umat Islam itu selalu berpikir positif Ada penegak hukum Nah, ada perundang-undangan Nah, ini selalu kamu katakan ingin menghapus Undang-undang penistaan agama Ternyata kamu ingin bebas Nah, kamu katakan tidak ada ajaran jengkang-jengking seperti itu Yang kamu narasikan itu adalah sholat ya Masalahnya buat dengan kamu tuh apa? Lah kamu Kristen Kamu Kristen Mau gak sholat ya serah, terserah Kalau Islam melakukan kewajibannya yaitu sholat Sholat lima waktu Ya itu iman Islam Nah dengan kamu mengorek-ngorek bahwa Islam itu Ajaran seperti ini Dan sholat itu tidak ada ajaran seperti ini Maksud kamu apa? Kamu mau menggiring opini bahwa Ingin menjelaskan Islam Kamu lebih tahu tentang Islam Daripada orang-orang yang Islam kamu lebih tahu tentang agama Islam, ajaran Islam, ajaran Rasulullah itu dibanding orang yang meyakini agama Islam. Tidak bisa. Apapun itu yang kamu sampaikan, kamu berdasar kebencian, kamu Kristen, pasti kamu mengartikan dan menafsirkan yang tidak sesuai dengan asli, arti, dan tafsirnya. Jadi kalau kamu dibanggakan di dalam dunia kekristenan -ke bahwa kamu lebih tahu tentang Islam, wajar kamu murtadin. Kamu paling pintar di antara orang Kristen, tapi paling bodoh di antara orang dibanding orang Islam. Nah, sebodoh-bodohnya umat Islam, tidak berpikir Tuhan itu seperti makhluk, bisa menjadi makhluk, tidak Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dia maha kuasa. Kalau maha kuasa dengan segala maha, jangan artikan seperti makhluk. Nah dan kamu ya teman-temanmu itu mengatakan wujud itu harus nampak bukan nah kalau kamu mengartikan wujud itu harus nampak padahal kamu tahu wujud dalam Islam itu artinya adalah ada kita punya akal pikiran berpikir apakah kamu tidak berpikir dan berakal bahwa sang maha pencipta ini tidak seperti ciptaannya nah sangat berbeda kalau Tuhannya seperti ciptaan. Ini ya silakan saja kalau kamu ngorek-ngorek Al-Qur'an. Ya, kita pun tidak akan tinggal diam itu, Din. Begitu ya Ikhwan Philas semuanya. Beginilah si Udin, kelakuan si Udin selalu membawa narasi-narasi, membuka-buka iman orang, kitab-kitab orang. Apa maksudnya? Ya, jelas menggiring opini bahwa dia perkesan lebih tahu tentang Islam ini. Kalau enggak, tujuannya apa? Coba dia ketakutan. Banyak yang bersahadat ini ketakutan. Dia kegalauan-kegalauan itu disampaikan dengan narasi kebencian, menggiring opini. Jangan diartikan yang sebenarnya, nanti banyak yang mualaf. Ini si Udin, begitulah Ikhwan wilayah ya. Semoga teman-temanku semuanya sedikit mendapat edukasi tentang apa yang disampaikan si Udin ini Bahwa yang disampaikan si Udin ini tidak ada benarnya sama sekali Nah semoga aqidah Channel hadir sedikit bisa memberikan satu hal yang bermanfaat Dan mari kita bersama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Tetap dalam iman dan Islam kita Pertebal iman kita dan selalu dukung channel-channel muslim untuk membatasi subhat-subhat mereka Dan untuk saudara-saudara kita yang masih uh, memiliki pemahaman-pemahaman yang kurang Akhidah channel akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya Untuk kali ini kita akan undur diri dulu Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Tuhan